Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya di manapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, ini perkembangan informasi terkait Habib Bahar bin Smith kawan ya. Ini saya bacakan dari media online news.online.tv. Ya, news.onlineindo.tv dengan judul dituntut lima tahun penjara karena dituduh sebarkan berita bohong Habib Bahar katakan ini ke jaksa Habib Bahar bin Smith merespon tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU dengan nada tinggi dalam persidangan pada Kamis 28 Juli 2022 Habib Bahar dituntut lima tahun penjara sekarang Anda mendakwa saya Anda menuntut saya yang menyampaikan kebenaran Kelak, Anda akan didakwa di akhirat. Ujar Habib Bahar Bismit setelah mendengarkan tuntutan JPU di pengadilan negeri Bandung. Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis. Pernyataan Habib Bahar kepada JPU itu pun langsung disambut riuh oleh para pendukungnya yang hadir di ruang sidang. Allahu Akbar, teriak para pendukung Habib Bahar. Habib Bahar bin Smith kemudian mengatakan kepada JPU bahwa tuntutan jaksa kepada dirinya akan dibalas di akhirat. Allah hakim paling adil, kata Habib Bahar. JPU dari Kejaksaan Tinggi Kejati Jabar yang diketahui yang diketuai oleh Suharja menilai Habib Bahar bersalah menyebarkan berita bohong hingga menimbulkan keonaran. Didakwa menggunakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Jent Junto pasal 55 KUH pidana. Sebelum membacakan tuntutan, JPU pun sempat membacakan hal meringankan dan memberatkan. Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan ujar suharja. Selain itu, Jaksa juga menilai selama proses perisidangan Habib Bahar tidak menunjukkan sikap merasa bersalah. Terdakwa tidak merasa bersalah akan perbuat tajak. Tanya. Hal yang meringankan dalam pertimbangan JPU adalah Habib Bahar merupakan tulang punggung keluarga. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, ucapnya. Sebelumnya, JPU dari Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jabar menuntup Habib Bahar bin Smith dengan pidana kurungan penjara selama lima tahun. Menurut terdakwa, Habib Asyid Bahar bin Ali bin Smith dengan pidana penjara selama lima tahun ujar JPU. Sumber berita atau artikel asli. Tribun News. Nah, demikian saudaraku informasi terkait Habib Bahar bin Smith. Nah, di sini saya sedikit angkat bicara. Ya. Ini kan baru dituntut ya, baru dituntut lima tahun penjara. Nah, artinya masih bisa banding. Ya, masih bisa banding. Ini sama persis yang dialami oleh Habib ya, Habib Rizik Di Dimana beliau juga dituntut sekitar tahun penjara kemudian banding dan sebagainya. Kita doakan saja saudaraku, ya semoga Habib Bahar bin Smith senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Demikian pun keluarga beliau, ya, anak-anaknya, istri, semoga keluarganya juga senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Inilah ulama kita banyak ujian dan cobaan yang sebagai ulama yang terus menyampaikan kebenaran. Ini adalah ujian bagi beliau ya. Kita doakan yang jelas Selama ilmu melekat di dalam jiwa dan diri Habib Barbi Smith, maka dengan ilmu itu pulalah Allah akan tetap menjaga, bahkan meninggikan derajatnya. Itulah orang-orang yang berilmu, karena apa yang disampaikan Habib Barbi Smith adalah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Itu yang disampaikan. Ya, Jika pun ya tidak sedikit orang yang belum memahami atau tidak memahami apa yang disampaikan Habib Bar Mismit maka itu tidak masalah. Kepada saudara-saudaraku, siapapun bisa berbuat baik. Setiap orang bisa berbuat baik, tapi tidak setiap orang. Bisa menyeru kepada kebaikan. Tentunya, dalam hal ini, di saat kita menyeru kepada kebaikan, maka tentunya diri kita akan menjadi contoh dan suri tauladan. Dan seperti yang sedang tiasa. kita ketahui terhadap diri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebelum beliau, ya sang eh, nabi kita. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berbicara di depan umum maka beliau terlebih dahulu memberikan contoh dan suri teladan kita semua adalah umatnya berusaha sekuat tenaga semampu kita untuk mengikuti ahli Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam walaupun kita semua tidak bisa sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kepada yang berilmu. Yang berilmu ini lebih dekat lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada saudaraku yang tidak senang dengan Habib Barif Silakan tidak senang. Tapi di sini saya hanya berpesan. Hindari untuk memfitnah, menghina, mencaci. Ya, karena bagaimanapun beliau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak senang, mungkin ada ada ajarannya atau apa yang disampaikannya kalian tidak suka dan tidak sejalan, lebih baik tidak usah diikuti. Tapi kalau kalian yakin yang disampaikan Habib Borbsmith itu adalah suatu kebenaran, Ikutilah, ikutilah sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan apa yang yang kita punya. Ini kawan, jadi kita doakan ya, semoga putusan ke depan, yaitu proses banding dan seterusnya, bisa bebas tanpa sangat. Demikian kawan. Bagi kami videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. NKRI harkamati. Mati.